pendapat saya, gitu ini sih kadang-kadang pemikiran orang kan berbeda-beda, pemahaman orang juga berbeda-beda, ya tergantung di mana kita belajar, di mana kita mendapatkan pembelajaran, itu juga menentukan, terutama juga pengalaman, pengalaman juga memegang peran penting terhadap pemahaman seseorang. Saya juga sering kok ditanya masalah, kan banyak orang yang ada sih mengejarnya mengejar. Iya, tadi tidak mati. dan apa yuk paling apik sih paling bagus itu. apa mm. yang paling bagus itu? Saya kadang, -kadang ditanya itu kedala jujur saya kadang, -kadang bingung itu. Karena kita kan memang kan kita tidak salah saya pribadi pemahaman saya kan tidak hanya terbatas ke arah apa yang dibaca itu. Itu kalau saya tidak tidak tidak hanya ke arah apa yang apa yang kita baca tapi memaknai apa yang kita baca Jadi saya itu sering ditanya seperti itu, Ridhonye, yang paling bagus apa misalnya itu? Jawabnya gampang bahwa, ya, bagi saya itu ya istighfar, istighfar dengan dan hamdalah itu nah, saya versi saya sekali lagi ini versi saya. Karena itu tadi kembali lagi ke, ke apa yang tadi saya sampaikan bahwa bahwa saya itu tidak fokus tidak apa tidak tidak fokus 100% karena apa yang dibaca tapi memaknai apa yang dibaca itu itu bagi saya lebih utama kita berbicara istighfar ya. nanti kenapa istighfar itu satu wiritan atau amalan yang bagus menurut saya istighfar itu bukan menurut pendapat saya itu bukan cuma astagfirullahaladzim gitu. tapi bagaimana kita bisa mewujudkan keistighfaran itu menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan jadi jadi istilahnya jadi orang mau ribuan-ribuan membaca istighfar bagus. Saya lagi tidak ngomong istighfar tidak bagus ya. Maksudnya dalam -maksudnya tidak sedang ngomong orang yang membaca wirid dan istighfar itu tidak bagus tidak. Tapi akan lebih bagus itu kalau wujudkan istighfaran itu. Istighfar kan hakikatnya kan minta maaf, minta ampunan itu kan. Nah itu diwujud dalam sehari-hari. Contoh kayak mungkin kita punya salah dengan orang Nah kita datang ke tempat orang tua untuk minta maaf terus terutama sebenarnya sebenarnya terutama orang tua sebenarnya Dan orang tua kita sering minta maaf nah tentunya juga misal kita menjaga diri kita dari tusa-tusa kesalahan itu juga wujud istighfar sebenarnya jadi intinya mewujudkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya mengucap astagfirullahaladzim tapi tetap bukan sekali lagi saya bawa ini kepada salah penerima berarti yang yang yang membaca ya nubah khusus tuh lebih bagus tapi kalau mau wujud aja sih menghidupkan istighfar ya, ya betul kurang lebih seperti itu, gitu. itu apa maknanya kata bismillahirrahmanirrahim arti Artinya? berikan kandungan gue Bismillahirrahmanirrahim. Tung, kalau yang saya pelajari, hmm. jadi membahas itu tadi kan nurung rampung sebenarnya Uish. kan. Sebenarnya Alquran hakikatnya kan cuma-cuman cuman membahas masalah dalam 30 juz kan ini hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan kan ananehmu seperti itu. Jadi jadi sepengetahuan saya bahwa satu Alquran itu 30 juz itu hmm. kalau diringkas itu munculnya cuman al-fatihah Alfatihah the ringkes itu munculnya cuman bismillahirrahmanirrahim. Nah bismillahirrahmanirrahim dirikes lagi munculnya Alif jadi, jadi intinya itu diri sebenarnya jadi sebenarnya balik namanya meng-di tapi kalau hal ini yang menggunakan sedikit apa ya pembahasannya agak sedikit? Iya, karena kan Alif, karena alif, alif tuh berbicara diri itu nanti, nanti sebenarnya hakikat semua ajarannya aku balik balik diri sebenarnya Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, malah Alif, malah Alif, tidak Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif, Alif jadi Al-Quran gue diringkas dari Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkas dari Cuman-cuman anaknya Bismillahirrahmanirrahim Hakikat gede, inti al -Quran gue, al gitu. inti dari Al-Quran gue Al-Fatihah gitu Inti dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Inti dari Bismillahirrahmanirrahim Alif tadi awal juga di, disebutkan bahwa itu memang membutuhkan suatu pemahaman yang lebih mungkin di ditempa oleh pengalaman sebenarnya ditempa oleh pengalaman nanti apa yo saya tuh sering kali ini kayak gini saya menggambarkan sering kali kita tuh terjebak dalam suatu frekuensi lah frekuensi pola pikir nanti kita kadang-kadang tidak mau keluar dari frekuensi tersebut gitu. jadi dalam arti pada saat kita istilah kayak kelas-kelasan saja lah kita dalam, dalam sekolah kita kelas 3 jadi kita kayak terkumuh di kelas 3 terus itu, tidak mau mas, tidak mau keluar dari kelas tiga, sini. Dan di sini yang memang dibutuhkan ke keterbukaan hati, keterbukaan pola pikir, dan juga kita di situ juga belajar untuk tidak fanatik. Dan intinya intinya sebenarnya pembelajaran paling gampang ya bagaimana kita bisa melihat satu objek dari sudut pandang yang sangat luas itu. Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah itu, nanti kita bakal lebih lebih mudah mencerna apapun yang sedang kita pelajari. Ya kayak tadi kita sebutkan masalah kayak istighfar tadi. gitu kan Seperti itu, jadi kita maknai, orang kan mungkin terjebak, maaf ya, kan sering kali, kayak menjalani istighfar seribu kali, misalnya kayak gitu, karena banyak kan keunturan seperti itu. Saya sering ngomong, itu bagus, bukan buat itu tidak bagus tapi lebih bagus lagi coba istirahat cuma sekali aja tapi tujuan dalam sehari-hari kan lebih keren contoh hmm. ya, tadi karena mau menawal makan hamdalah gitu hamdalah kan untuk bersyukur ya widi dan sikiran alhamdulillah alhamdulillah tapi wujud kan wujudkan kehamdalahan itu dalam kehidupan sehari-hari kan keren bersyukur kan ya rezeki Sih dan, dan sebagainya menghargai apa yang kita punya itu juga wujud hamdalah tentu kan lebih keren nah, kadang orang kan tidak nyantik atau tidak nyampe di pasal itu nah, apakah memang harus ada pasal dimanapun dengan hitungan willy dan alhamdulillah atau isti'far dengan pasangan kalau dia bisa mencerna itu atau memang harus ada pengalaman atau ada yang mengasih tahu gitu loh, pembimbing gitu. bab, bab ilmu ini ini ini ini juga pendapatnya bab ilmu, bab ilmu pengetahuan itu memang sulit untuk di, dibikin, dibikin apa ya, standarisasi gitu loh. Gitu. jadi maksudnya dalam ini, kalau kita kalau tadi ada ada omongan bahwa butuh pembimbing misalnya, ya. sekarang ada 10 siswa saja dibimbing semua dengan pelajaran yang sama belum tentu tampannya sama gitu loh jadi dari sini memang memang kualitas diri juga ditentukan jadi itu tadi bahwa sebenarnya mungkin kalau kalau kalau pemahaman saya sih ya itu tadi kita dari awal di awal dari belajar untuk untuk melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang luas lah misalnya misalnya contoh kita kita berempat nah, nasi kopi lah kayak kopi saja misalnya ya kopi sekarang sederhana saja yuk mas teguh apa melihat kopi namun kok aku ke apa melihat kopi Oke apa mas apung apa jadi misalnya contoh orang yang, berkuat, yang kualitasnya rendah ya jadi rendah lah sok tonton menungsa so di sini kemampuannya mungkin belum itu mungkin mas teguh mungkin melihat kopi hanya sebatas sebatas hitam saja aku ngerti ini hitam gitu. Nah, mungkin saya, aku mending di atasnya mas Teguh. Aku ngomonglah, orang mung hitam, tapi seger dinum. Berarti kan saya, saya melihat kopi kan dari dua, dua sudut pandang Saya bisa menerjemahkan kopi kan dari dua. Mas Teguh mau siji Nah, kaya, ternyata lebih hebat maning. Lebih hebat maning. Orang mung hitam, orang mung seger di umbe. Tapi, bisa ngomonglah bahwa kopi kita, apa apa kota kota bawang mumat ya nggak masalah berarti kan dia kan memang memang lebih berkualitas dibanding saya aku kan orang ngerti gue bawa kopi gue kota bawang mumat nah apung terakhir apung ini bisa menjelaskan bahwa kopi itu di samping memang ireng hitam seger bisa nambah mumat masa apung mungkin bisa menjelaskan kopi gue mengandung kafein mengandung zat-zat yang memang anak psikoko, kesehatan dan sebagainya berarti masa pun sosok orang yang yang lebih berkualitas dibanding kita. Nah, jadi seperti itu itu sebenarnya hampir sama. Kita melihat istighfar, ya tinggal pasteku apa memandang istighfar dan itu nanti berbeda beda itu. Jadi itu tergantung pemahaman kita belajar kita dan pengalaman kita. Ada ada ada omongan sih juga tergantung kesadaran kita yang mengolah itu terlalu bog, terlalu tinggi lah. Banyak seperti. ya melihat dari banyak sudut pandang lah, sederhana lah tadi kayak contoh tototan jangan anu gampang masa tertangani. Teman memang emang, tidak semua orang mau masuk sini kadang kadang sok apa ya delengnya itu man ah ireng ya ketok gitu tapi tidak pernah mau masuk. Sedang ya, lebih seperti itu lah kalau membahas masalah. Tapi amalan yang paling hebat itu adalah yang sadar diri. jadi ya, itu tadi, mungkin kalau-kalau itu, saya tuh, jawabannya saya, saya saya jawabkan pada orang yang kadang, -kadang terpaku dengan, terpaku dengan, apa ya, istilahnya, pertanyaan, militernya apa, tuh, tuan apa apa, dan sebagainya, gitu tadi. Udah, aku suka dikuasai, pasti, favor aku, suka kuncinya ngomong, udah, kadang-kadang kuncinya orang hidup di situ, kadang-kadang, saya, saya tuh ngomong aja gitu, itu kuncinya, tika, kamu pengen, kamu, pengen seneng ya di situ, kamu, aku pengen bahagia di situ, kamu, aku pengen, kalau segini, kalau misalnya. Ya seperti situ dan sebagainya Karena ya sekarang nah, masih, Eh gini loh Saya tuh sering-sering sering menggambarkan Doa ya Ini misalnya so, kita versi sekali lagi ya Ini versi saya, penggambaran saya Doa Doa kan tetap kita yang kita harapkan Ujung dari doa kan dikabulkannya doa kan Nah sekarang kita pelajari bahwa Kenapa sih banyak doa yang tidak sampai Banyak doa yang tidak sampai ke titik Dikabulkannya doa Memang di sini banyak sekali versi pembahasan yang mem, membicarakan proses itu. Tapi kalau saya bahasa saya sederhana antara doa dan dikabulkan doa, kenapa tidak sampai-sampai? Menurut pendapat saya itu ada, ada dinding di situ, ada hijab yang, yang, yang menghalangi doa itu untuk tidak tidak tidak apa tidak sampai-sampai ke, ke dikabulkannya doa. Padahal kan, padahal kan Tuhan kan menjanjikan bahwa setiap doa itu bakal dikabulkan. Nah, kalau pembahasan saya itu ada ada dinding. Nah, dinding ini apa? hasil saya dinding ini yang namanya dosa. jadi dosa ini yang menghalang doa gitu loh. Jadi makanya, makanya saya sering ingat kalau ini pembahasan tadi dah, mau lanjut pembahasan tadi. Fokus saya, saya sering ngomong sama teman-teman, fokus-fokusnya hancurkan dinding ini dulu. Dinding dosa ini hancurkan. Caranya apa? Ya istighfar tadi. Jadi hancurkan dinding dosa. jadi justru malah jangan jangan fokus ke arah jika doa sih malah juga tidak tidak usah fokus dengan doanya, tapi hancurkan dinding doa ini aja. Si jeneng dinding doa udah dihancurkan, ya lu kan lancar apa sih, wong duniyatna toh kurasa tuh cape ya. sudah, sudah nyampe karena sudah tidak ada bunganya. Itu penggambaran sederhana dan itu juga saya gitu saya Dan juga saya juga tidak sedang ngomong bahwa itu yang benar seperti ini ya, tidak. tujuan ya, yeah. okay. Okay. apa tentang pusat di Ujung Beru, di mana gitu ya. Yeah. Yeah. Eh, sama, tadi kayak Mas Isolodari kan, uh, yeah. ya, lagi apa? mencari jalan. Tapi memang, memang kayak gini sih, kita juga maklum, kadang, -kadang orang tuh memang kan orang tipikal orang, itu memang minta yang dikabulkan itu. jadi Adalah kayak gini, kalau ini mungkin kalau, kalau tadi pertanyaan seperti itu, saya tuh menjawab dari versi yang berbeda saja. Jadi sebenarnya juga ada ada ada hal kayak gini, bahwa, apa lu diingat bahwa, bahwa dikabulkannya sebuah satu tidak semudah kayak apa yang kita bayangkan itu. Banyak sekali faktor, banyak sekali penyebab yang mungkin menjadi alasan untuk belum dikabulkannya ataupun diberikannya apa yang menjadi hajat kita. Dan memang kendala utama memang memang yang namanya dosa itu. Karena kalau saya memakai penggambaran yang berbeda ya, ini ini berbeda. Kayak aku mau tahu tadi versi yang doa, dikabungnya doa, di tengah-tengah ada ada hijab yang namanya dosa. Tapi ini hampir sama, tapi saya itu memandang dari situ itu yang berbeda seringkali ada kayak gini ada dua gelas si cikwe amal loro lagi dosa itu anu dua gelas nah sebenarnya si yang, yang namanya yang namanya dikabulkannya sebuah doa kan pada saat persentase antara isi gelas yang isi dosa dengan isi isi amal kan kebanyak sudah sudah banyak amal tadi kendalanya itu pasti pasti gelasnya si dosa lebih, lebih lebih banyak itu nah makanya kalau bisa kalau kau do doanya tuh dikabulkan, ataupun apa yang diharapkan dikabulkan, hentikan potensi kita melakukan dosa. Gelas ini isinya dosa, gue kita kita maksimal kita kita berusaha untuk ajak semuono minimal kayak gue boro-boro mengurangi. Tapi kita semuanya. nah yang fokus kita itu ngisi-ngisi yang amal ini. Jadi pada saat perbandingan antara gelas isi dosa dengan isi ini wis gede amal, insya Allah lah itu pernah-pernah punya pengalaman ini ini pengalaman pribadi bener-bener kan dulu ada, ada ada tamu ada tamu wong Palembang duduk orang Palembang datang dia datang kang saya kurang temen saya ngomeli ngomeli kayak ngomeli aku kang saya kurang apa lima waktu sudah senin kamis sudah sholat sudah hajat sudah sholat hajat maksudnya tahajud sudah Manu, apa ya sholat dua sudah nyom nyom nyemble, apa nyemblew, waduh, sudah anak yatim sudah pun ibunya dia itu sudah melakukan semua hal yang yang yang dia anggap itu baik itu nah, tapi kenapa hajat saya itu belum dikabulkan itu. aku ngomong Anda tuh datang sini dengan ngomong seperti itu itu malah semakin menjauhkan dari dari apa yang Anda hajatkan aku terkui gambaran yang tadi gelas itu sebenarnya Mungkin sebelum Anda datang ke sini, sebelum Anda ngomong yang tadi Anda sampaikan, mungkin waduh, gadis-tadi banget ya. tinggal sedikit banget sebenarnya. Tapi justru pada saat Anda datang ke sini dan ngomong seperti itu, kan sama saja dengan Anda tidak percaya dengan Tuhan. Pada, pada sama saja dengan Anda itu sultan, karo-karo Tuhan. Kayak kaya orang yakin, anak Tuhan berarti nungguan malah nambah dosa. Jadi malah yang tadinya mungkin tinggal sedikit banget mungkin gitu, cuma anda cuman di, di, di apa aja, kita ya gitu, tutup untuk sabar saja lah sedikit. Ini malah semakin menjauh. Gitu ya, itu nah, tadi kadanglah orang terjebak itu gitu. merasa dirinya sudah, padahal sebenarnya itu lagi kan. Ada suatu proses, ada suatu hal yang memang jadi pertimbangan bukan untuk mengabulkan Jadi sebenarnya udah kalau memang kita pengin-pengin apa yang kita lakukan, apa yang kita hajarkan untuk kabur, Ya sudah fokus aja ke arah amal kebaikan saja Malah justru malah kadang-kadang jangan fokus ke arah doanya Biasanya penting ngumpul-ngumpul amal, ya lah gitu Karena itu juga penghantar, penghantar sebuah doa gitu Ya, karena dengan pro, dengan penggambaran persentase tadi gitu loh ini penggambaran sederhana ini juga paling lagi ini versi saya tidak saya tidak pernah mencomot dari Google ataupun dari YouTube ini pemahaman saya